Tapi masih dirasa yang sama Tak ingin meninggalkan Meskipun rindu ini terasa lelah Hati berkata Rasanya aku menyerah Tapi bayangmu yang menguatkan Di saat sepi melanda jiwa Ku masih menunggu Dan terus men Selalu sel... Selamat Terus menunggu hingga waktu yang kan pertemukan kita raga yang terpisah ku masih setia dan selalu.